Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 2007,14 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2178,28 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2385,15 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2443,10 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2538,61 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2609,30 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2671,97 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2735,68 per kilo, sawit umur 21 tahun 2617,06 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2603,63 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2592,44 rupiah per kilo. Sawit umur 24 tahun dua ribu empat rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun dua ribu empat rupiah per kilo, di mana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan dua belas tujuh rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit (Kernel) lima ribu rupiah per kilo, dengan indeks K sembilan persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.